dua Kali ini kita mengundang salah satu narasumber yang dimana masih banget fresh graduate hmm. Dan beliau ini memilih oh. salah satu jurusan yang sangat uh, bergengsi lah Yaitu jurusan teknik informatika Aduh biasa aja sih <laughs> <laughs> sombong orangnya Beliau ini bernama Fathan Reza Ada tambahannya? Ardiansah Ardiansah lah yeah. Jadi sedikit profil beliau, beliau ini salah satu alumni pondok modern di Ponorogo Beliau juga dari kelas 6 akhir Udah dikelilingi oleh para artis artis ternama Waduh. Hingga akhirnya beliau menjadi aktor sebuah video Yang dimana tingginya ketika itu sampai 165 <laughs> <laughs> Emang diukur tuh? Waduh diukur dong Tetapi setelah saya lihat artinya, <laughs> tidak seperti itu ternyata nah dan di sini saya pengen banget banyak, banyak udah siapkan banyak pertanyaan untuk beliau tentang pastinya tentang teknik informatika apa aja sih yang bagian tentang informatika itu apa sih kalau orang, -orang tahunya hacker hacker doang kan ada biarkan aja kan nah, kita lebih detail tentang beliau ini oke okay. oke okay, pertanyaan pertama apa sih yang menjadi motivasi Fatan memilih jurusan teknik informatika kalau aku sih ambil teknik informatika ya pertama dari sudut pandang teknologi ya, ya. oke komputer ini kan dari teknologi, jadi teknologi itu intinya tidak akan pernah mati. Kalau kita lihat HP, HP dari Nokia yang ngetik, yang hurufnya ABC harus ditekan tiga kali kan susah gitu ya ABC tekan 1, A tekan dua baru B. Akhirnya berevolusi lagi hmm. ada Nokia yang bisa motret, hmm. kemudian Berfungsi lagi, jadi touch screen tuh bisa tinggal ya, bisa geser doang, ngetik juga tinggal ada. Ah, tinggal suntik, dia langsung petik. Ah, akhirnya terciptalah iOS itu Terus muncul lagi, muncul Apa lagi itu iOS, iOS, iOS, iOS. Oh, IOS nah ini tuh operasi sistem yang ada di HP. Iya, pasti punya di HP, nah. Kalau dilihat teknologi kan tidak pernah mati. Yeah. Jadi kita sebagai umat Muslim kita harus mempelajari teknologi itu. Kenapa? Karena orang di Eropa sana, mereka belajarnya giat sampai ya muncul lah, nggak tahu orang-orang biurkah itu kan? Atau black hat black hat yang di Surabaya, nah itu sebenarnya mereka belajar, tapi Salah penyalahgunaan, makanya kita Juga harus belajar, untuk apa? Untuk Karena sekarang masa perang Bukan masa perang-perang yang tembak-tembakan Tapi sekarang masa perang udah mulai dari Ya, Teknologi internet, ah, Teknologi itu hmm. tanya Jadi tidak cuma ideologi aja ya, guys kalau saya kan suka nyerang ideologi orang kan Tapi orangnya ini nyerang tek teknologi orang Waduh, saya gak suka Tapi harus terarah ya, biar Kalau nggak terarah nanti kayak hacker jadinya kan Aduh. Ya ada hacker yang black apa white hacker ada black hacker nah, ada grey iya. hacker tapi kita harus terarah juga terus yang kedua dibagi menjadi berapa sih hmm, tentang dasar-dasar pemrograman kan apakah orang itu selalu belajar komputer dari luar atau dari dalamnya saja kayak service komputer apa dalam bentuk windows dan lain-lainnya seperti ini oke okay, hmm. jadi gini jadi dibagi menjadi tiga ya hmm. pertama hardware hardware tuh seperti yang udah kita lihat yang kita bisa lihat nih. Hmm. dari apa ram atau bentuk residinya juga oke. ya bentuk fisiknya lah ya, CPU gitu. ah kayak gitu-gitu yang kecil-kecil, nah ah, itu hardware. Oh, hardware, mouse juga atau ya semuanya lah. Hmm. Terus software, software tuh kayak ya di aplikasi-aplikasi, misalnya apa Word, terus yang, Excel, ya Excel itu termasuk juga? Waduh, <laughs> itu <laughs> ya. Aduh, Jangan ya, oh, ya. oke. Okay. Ya, ya. hmm. Terus yang ketiga <laughs> tuh Brainstorming Apa itu? Apa itu brainstorming? Jadi.. Baru dengeran ya? Okay. Oh.. Jadi ini.. Hardware.. Ha? eh Software tidak akan ada kalau.. Belum ada hardware Tapi kalau hardware juga.. hardware juga gak bisa jalan Kalau gak ada.. Software Brainstorming Apa itu brainstorming? <laughs> Jadi.. <laughs> itu adalah.. Kita sendiri Seperti.. Oh. Kenapa? Yang menjalankan gitu nah, Kenapa penyebutnya kita? Karena.. Sejatinya teknologi komputer atau semua teknologi itu dia berpacu pada orangnya. Hmm. Nah, kalau misalnya Charles Babbage nih nggak membuat komputer ya, ya makan akan kebuat gitu. Oke jelas ya tadi ya ada hardware, software dan orangnya sendiri terus kalau kira-kira robot robot nih masuknya kemana terusan? Oh, okay. kan nggak ada yang menggerakkan, gue keren juga perkataannya. <laughs> ini bukan soal ya, ini tanya doang. jadi tuh sebenarnya di TI kan ngajarnya yang awal-awal tuh emang cuma dasar-dasarnya doang. jadi dasarnya ya dari logika itu sendiri. Hmm. terus tar mungkin di semester 5 atau semester berapanya, kalau di universitasku sih semester 5 itu udah menjurus mulai ke data analisis atau ke deep learning, dan yang lain-lain, misi learning juga nah, hmm. jadi tapi sebenarnya ada sih, yang langsung dia belajar IOT, nah itu jenisnya IOT, apa sih IOT ini? jadi IOT ini internet of things jadi kita hmm. memerlukan router juga, terus rangkaian-rangkaian terus softwarenya juga, jadi ada bahasa pengumuman gitu hmm. oke, okay, untuk pertanyaan selanjutnya, ini saya melihat dari matkul kuliah beliau ada namanya programming fundamental sih ya itu artinya dasar-dasar pemrograman. Apa sih dasar-dasar pemrograman? Saya pernah mengganggu beliau belajar ya coding-coding itu kan atau tidak sendiri? Mungkin beliau ini menghack NASA barangkali. Ya. Coding, akhirnya marah-marah gak kira salah semua kode. Lah, apa sih ini? Apakah ini termasuk coding? Apa coding ada tersendiri gitu dasar-dasar pemrograman tersebut ini? Jadi dasar-dasar pemrograman adalah logika kita. Nah. Jadi, dalam semester pertama, ya, itu diajarinya, kenapa sih matematika gitu, kan? Terus, apa hubungannya gitu? Teknologi informatika sama matematika, sama logika, logika yang enggak jelas gitu, kan? Kenapa enggak langsung? Ya, udah kan tinggal bikin website, kan? Tinggal bikin gitu, kan? Ya, tinggal tahu kodenya paling tau. Nah, ternyata kalau kita udah tahu logika itu sendiri, maka kita gampang mengotak-ngatik suatu sistem itu. Hmm. Nah. lalu coding itu yang dibajarin tuh gunanya buat apa? Karena, kalau saya kan emang anti matematika kan matematika Emang susah banget matematika tapi apalagi coding coding itu campuran matematika dan huruf-huruf gitu kan dan <laughs> lagi? tanda petik nada seru gitu buat apa nih coding nih yang berkontribusi untuk website apa-apa gitu coding nih jadi coding nih jadi apa sih coding? coding itu ya kode kan? nah kode pemrograman kan yang berarti yang ditanya kode pemrograman kan, yeah. okay. jadi kode pemrograman ini adalah sekumpulan e, sintaks yang dideklarasikan pada komputer secara bahasa manusiawinya nah, sehingga komputer itu paham apa yang kita buat, apa yang kita pengen buat, kan komputer sendiri itu dia cuma mengenal angka nol dan angka satu gitu ya. Yeah. Nah, kalau coding yang aku sebut tadi itu sebenarnya tuh yang high level. Mm -hmm. Nah, kalau dulu sih jadi dulu tuh sebenarnya. Bahasa komputer tuh kan cuma kosong sama satu, yaitu ya bilangan biner. Nah, kemudian mulai berkembang jadi assembly language. Nah, apa sih assembly language? Jadi assembly language ini cuman... Uh, bahasa pemrograman dengan berbeda sintaks. Hmm. Nah, sintaksnya tuh kayak misalnya ya, kayak di Excel tuh, kayak zoom terus, apa move yang lain-lain kayak gitu. Nah, itu masih language assembly, itu tuh masih low level. Oh, jadi coding itu uh, cara kita berbicara dengan bahasa komputer, tapi gak bisa langsung dengan bahasa kita, kan? Nah, Mungkin iya, lah tuh. dengan bahasa-bahasa ya yang dipajari oleh anak TK tersebut. Lalu ada juga pelajaran kalkulus. Apa sih kalkulus ini? Saya pernah dengar terakhir lihat Mr. Bin dulu ketika kuliah. Nah, kalkulus. Apakah yang megang-megang alat terus jepret semua rambutnya itu kan nggak mungkin. Apa sih kalkulus? Kita tanyakan ke Farhan. Oke, jadi kalkulus itu ya, itu adalah logika yang mendasar dalam pemrograman. Seorang jadi jadi seorang programmer tuh membutuh logika yang membutuhkan logika yang sangat kuat untuk membuat sistem tersebut. Kalau misalnya logika kita, logika kita aja nggak tahu nih. Akhirnya ya udah, sistem kita tuh akan amburadul dan acak-acakan. Makanya itu kita belajarnya dari dari kalkulus dulu, terus lanjut ke bilang biner, bilang-bilang yang lain, ya seperti itu. Oh. Jadi kita udah bahas coding, kalkulus lah. Aplikasi apa aja yang digunakan untuk mempelajari pelajaran-pelajaran ini bagi para pemula? Kan setahu saya itu kemarin pakai aplikasi apa? C plus Masih inget nih? Masih saya pinter koknya. <laughs> nah selain aplikasi C itu ada aplikasi apa lagi sih yang lebih ribet lagi gitu? Oke, okay, ya? C hmm. Jadi bahasa yang lain dia? Iya. Yeah. Oh, nah jadi bahasa pemrograman ini itu emang sudah dibuat dari sananya nah dari sananya ya dari pembuatnya gitu ya itu emang udah khusus misalnya jadi C++ nih ya apa sih orang-orang sih, jadi C++ ini adalah uh, orientasi objek ya sejenisnya tuh kayak java terus Dusta aku Java sama si tuh. Terus, kalau yang lain lagi, misalnya buat website nih. Website nih pakai bahasa apa sih gitu kan? Oh, iya. Ah, website tuh pakai bahasa yeah. kayak HTML, CSS, JavaScript. Nah, kayak gitu. Terus, kalau buat databasenya gitu, pakai apa? Ah, databasenya pakai SQL, MySQL. Terus, ada yang lain-lain juga nah kalau bahasa-bahasa yang sekarang tuh kayak Kotlin, Flutter tuh buat apa gitu kan? Jadi Kotlin, Flutter nih buat Android mobile gitu. Oh. Jadi intinya codingnya apa sih? Jadi kita tuh jangan salah milih gitu bahasanya. Enggak semua oh bahasa ini nih buat yang penting buat oh, pemrograman gitu kan? Ya, enggak. Cuman kita harus milih-milih. Misalnya kita bikin website pakai bahasa ini, kita mau bikin databasenya pakai bahasa ini, nah gitu. Oh. Nah, terlalu jauh guys. Udah pusing banget ini. Banyak banget istilah-istilah tadi yang Anda pusing, yang nonton juga saya juga pusing. Nah, tapi apa ini ilmu. Kalau Anda pengen melihat lagi, silahkan rekam yang sebelum tadi. Semoga itu ilmu dan bagi anak TI bisa belajar tadi. Terus, pertanyaan selanjutnya itu, apakah di TI itu hanya belajar coding, terus tentang website-website, apakah bisa belajar kayak yang lainnya, kayak Carl Draw gitu karena kan jadi youtuber itu kan nggak hanya belajar coding kan bisa nyewa orang tuh nanti bayarnya mahal tapi kan kita butuh belajar kayak crowd draw terus blender terus kalau ngedit video mereka adot primer nah kita kira dibajarin nggak itu? atau nanti semester kapan gitu? kalau menurut aku sih ya editing-editing seperti editing, ini editing-editing ya? Oh, jadi ini menanyanya kerujuk ke editing jadi yeah. editing pack tanya tuh bukan sih gitu kan nah. atau ke freelance atau ke apa nah. jadi Sebenarnya editing nih Ya... Orang freelancer juga bisa ya? Hmm. Apakah naik TI bisa? Atau emang jurusannya situ sih? Ada, emang jurusannya ada situ loh Jadi... Mungkin ada yang nanya Kok TI gak bisa ngoding sih? Kok Esko gak bisa ngoding? Gitu. Mungkin dia orang yang desainer Jadi... Orang... Yang bagiannya desain Loh... Kok apa hubungannya, pemogoran sama desain gitu ya? Nah, jadi hubungannya tuh Ketika kita bikin website, misalnya contoh kita ambil salah satu website. Di website ini nggak akan ada pengunjungnya. Kalau Kalau websitenya jelek gitu kan. Iya. Yeah. Akhirnya butuhlah orang desain grafis, UI UX istilahnya. Uh -uh. UI UX-nya, yeah. kerapiannya supaya rapi, supaya bagus, menarik gitu kan. Yeah. Nah, itu tuh butuh yang seperti itu. Biasanya ya butuh yang kayak gitu-gitu, kayak Photoshop, Corel Draw terus juga blender biasanya kalau buat website sih pakai vika sih oh, tapi perang nah. ti kan banyak kan ya. maksudnya ya kemana aja bisa gampang mau kerja di mana aja gampang mau bikin game juga itu bahkan kalau bikin game Valorant aja harus bikin mapnya dulu kan iya. ya gitulah hasilnya sama seperti pubg juga ada ah, tadi juga lalu tadi anda sempat menyenggol anjay, menyenggol bayangkan menyenggol database selama ini kan saya, saya jadi sekretaris database yang buat itu menggunakan excel apakah menurut orang ti tadi database nya menggunakan excel atau bukan tadi kira-kira yang mana tuh? database tadi yang coding tadi apakah itu database di excel atau database di website nah, oke okay. tepat pengumpulan gitu ini karena nya sekretaris kan nah. ngomong database nih pasti data gitu kan data-data ya. ya. data kalau Excel, pasti tersimpannya di foldernya dong hmm. cuman yang database aku ngomongin tadi itu lebih ke jadi misalnya gini, Excel nih Excel nih punya berbagai macam codingan kode pem kode pemrograman hmm. sehingga jadilah Excel yang seperti sekarang hmm. nah itu kan punya data-data nih ya yeah. itu yang disebut database kalau data itu hilang, kena hack atau apapun Ya yaudah, nggak jadi Excel yeah. dong, gitu Lalu baru-baru ini kita juga digemparkan oleh kasus hacker Biorka yang sempat bobol sana bobol sini uh, Orang TI, apakah lulusan TI itu bisa menjadi cyber security atau penjaga keamanan Kan katanya ada temennya beliau ini namanya AS, Aduh, orang AS. Batang, <tuk> AS ini berini, uh, pengen banget bobol sana bobol sini, nah tapi gak tahu dia kan bisa bobol apa nggak. apakah dibutuhkan saya bersekuriti, karena kan sekarang nggak terlalu mementingkan itu kan asalnya penyimpan data aja tanpa ada pengamanannya gitu kira-kira pendapat -kira anda bagaimana? Jadi menurut aku sih itu penting banget. Kenapa sih penting? Karena misalnya gini, kita punya uang, uang nih, percuma dong orang kaya gitu kan. tapi kalau nye penuangnya uang, penuang terus rumahnya nih gak dikunci, jadi pencurinya gitu, gak ada CCTV nya juga jadi pencurinya tinggal ngambil, ngambil, ngambil akhirnya ya sama aja nol gitu kan hanya itu nah sama kayak gitu aset-asetnya berharga misalnya gini aset berharga suatu aplikasi masih disimpan ke database kan nah, ada database untuk buat mesin learning nya dan ai nya nah itu tuh penting supaya apa? dijaga supaya gak dibobol kalau udah dibobol ya sama aja dong Ntar sistemnya rusak nggak bisa dipakai lemot ya yang lain-lain gitu kan ah ya, penting hmm, banget Nah no penting kan nah ini sindiran keras buat Pak Menkominfo dan Badan Intelijen Negara masa tugasnya udah di Kominfo masih kebobolan aja kan sebenarnya Indonesia nih kurang cyber hibris jadi orang-orang Indonesia harus belajar tentang cyber security ya kalau kata si Putra Adi Adari itu hmm, bukan kurang sih banyak cuma gak kepake semua gitu, malah kepakenya di luar negeri kan banyak banget yang kerja di Google. Masa gitu, karena apa ya? Mereka kerja di Indonesia, bukannya digaji cuma dikasih sertifikat doang gitu kan masalah. Kalau dikasih baju, ini pastinya kopelan juga nih. dikasih baju doang gitu kan? Ya Allah, ini pekerjaan yang susah dan apa ya? Gak seperti pekerjaan-pekerjaan lain, ini mainnya otak gitu. Menggunakan bahasa yang gak kita pahami gitu. Untuk, men untuk menjaga keamanan internet itu lalu, sama anda tahu apa sih pekerjaan yang ditempuh setelah menjadi wisudawan teknik informatika oke, bagi anda orang-orang teknik informatika yang sana yang lagi menonton video ini lalu dengerin <laughs> jangan, jangan khawatir, meskipun anda bukan lulusan eskom Meskipun misalnya anak uzubila Anda terputus dari sekolah TI ini, hmm. jangan berkecil hati, karena sebagian ilmunya udah kamu pegang ya kan. Jadi ilmu teknologi ini sangat berguna. Misalnya, jadi aku tuh punya Om. Ya. Nah, Omku ini dulu orang TI. O, TI juga, maksudnya kan dari ya, keluarga TI, kata? Nah, enggak sih. Keluarga robot ya. Fg semua ya sih. Enggak. <laughs> Tapi karena masalah biaya ya, akhirnya dia dia kerja juga kuliah sambil kerja gitu jadi jadi kan nggak mm. fokus gitu ya yeah. terus masalah uang juga setelah lulus apakah dia jadi programmer atau jadi apa ya enggak sih soalnya kan duit juga kurang pembiayaan juga banyak boleh mm. sambil kerja juga itu kan Duh, berat sekali sih oh, yeah. akhirnya dia jadinya sekarang tukang fotokopi abu-abuannya tuh fotokopi sama teh, keren. Nah, menjalankan mesin fotokopi itu butuh ilmu teknologi, juga. teknologi, betul ilmu. Nah itu yang lulusnya kurang ya? apalagi yang lulus emang bener-bener belajar gitu. Lebih atau di nah. Jadi orang kayak ini sebenarnya banyak sih mau kemana-mana, misalnya jadi betulin jaringan. Hmm. Ada loh orang-orang S tuh yang satu orang jaga 50 server di luar di luar dunia di apa luar negeri Halo guys kita habis break bentar tadi kan kita panas tadi. ya di sini panas ya. Ya, banget Surabaya panas Menurut Sudah itu, sudahlah lupakan saja semua oh. endos, yang, guys. kebencian oh. kedengkian tiada berguna Sudah sudahlah Jangan ada amaran. Bersama kita bangun Indonesia tercinta. Biarkanlah nurani bicara. Oke selanjutnya, kira-kira nanti anda yang menempuh jalur di mana kita dari program teknik informatika ini? abis alum habis selesai kuliah ini. Duh kayaknya kejauhan banget yang pikirannya. Ya hmm. Aduh. Gak apa, ini kan planning kan, ya, kita harus bisa memplanning guys. Jadi Bagus, saya guys. pernah. Bagus sih apa ya? Saya pernah ceramah di depan dosen-dosen semuanya. Jangan pernah kita mikir pondok kita yang 100 tahun. Boleh kita pikirin, cuma janji itu yang kita pikirin. Yang kita pikirin itu apa? Empat belas uh, tahun lagi itu pas satu abad Indonesia merdeka. Apa yang akan kita beri dan apa yang sudah kita beri kepada Indonesia? Nah, jadi kita jangan usah breaking pondo kita, kita juga breaking bangsa kita ini guys yang udah marut-marut kayak gini pemerintahannya. Mending gue sudah pemerintah kali ini? aku sebenernya. jadi kepemerintah ya, sekarang. gak usah jadi. Aduh, aduh, nah, somasi. <laughs> bilang ntar, <nih>. bilang <laughs> nya nanti, somasi guys. Kira-kira nah, apa sih pandangan anda ke depan? Jadi kalau aku tuh mikirnya gini, karena orang itu dia bidangnya kemana-mana ya. Maksudnya mana aja bisa gitu buat. Desain-desain, atau buat web, atau bikin aplikasi, atau apa? Jadi, yang aku fokusin sekarang itu yang penting belajar skill apa aja semuanya, entah dari bikin web. Sekarang, saya kalau lagi belajar bikin web, sama yang ada di ini, bikin oh di apa ini? Kan di apa ini? Beda sama aja web, ya. Kalau di web, kan di PC, maksudnya. Jadi jenisnya beda nah, Kalau di ini, tuh beda lagi hmm. Nah gitu, namanya Android Studio Jadi kita harus belajar banyak skill Untuk apa kita gunainya Kalau sewaktu itu tuh Oh misalnya ada lowongan pekerjaan Misalnya web, ya udah ambil aja Atau enggak, oh desain-desain Desain-desain, oh ambil aja Ah, Atau bikin, apa ya? Misalnya kodingan-kodingan gitulah ya udahlah ambil aja nih, bro Jadi kan kita bisa ngambil semua gitu kan gara-gara apa skill yang kita punya itu. Oke okay guys, oh, ini belajar web guys, web, web, website artinya. Nah, ya, karena ini belajar web saya ingin menanyakan, apakah ketika anda belajar ada dosen yang mengindir tiga web yang saya tahu itu ada web eh di apa ada ya? eh, di web sama dark web itu kira-kira apa itu ya? Oke. Okay. yang Jadi yang anda tahu sih, anda juga nggak tahu sih. Tapi katanya itu bagian uh, dalam dari web tersebut, Oke. Okay. Hmm. Kalau ngomongin tentang di web ya. ya. <laughs> yang biasanya di YouTube YouTube itu kan? Misteri Box Misteri Box, hmm. suka. Sebenarnya di tempat sih <laughs> Sebenarnya sih itu mungkin kumpulan anak-anak TI -anak ya. Hmm kumpulan-kumpulan anak TI yang sejenisnya seperti saya berkreng gitu. Mm, nah, jadi dia ngebuat di web untuk apa sih? Untuk memprivasi suatu situs. Jadi situsnya di web kan ya emang nggak bisa dijangkau oleh semua orang, kan? Misalnya. Yeah. Cuma orang-orang tertentu doang. Nah, itu sih lebih menuju ke server. Jadi server tuh, misalnya nggak. Misalnya, oh ini server, server enggak kayak gitu. Jadi, server tuh ada yang jenis umum, sama yang emang privasi. Hmm, Jadi banget. gimana ya? Misalnya kita pernah buka sesuatu nih, yeah. akhirnya terus tiba-tiba muncul di komputer kita, atau di laptop kita, atau di HP. Eh, hmm. anda tidak mempunyai apa? tidak mempunyai izin dalam situs ini hmm. karena situs itu privat. Ya. Nah, oh, itu bisa dibuka ya, kan? hmm? bisa dibuka cuma dengan orang tertentu gitu. iya, jadi emang udah didesain dari saat uh, lebih tepatnya bukan desain sih, kayak udah diatur hmm. dari sananya itu misalnya alamat IP berapa yang bisa masuk hmm. atau jenis nomor port apa yang sudah yang bisa masuk nih hmm. karena udah didaftar gitu. Oh, yang boleh masuk nih, nomor port, port sekian, IP sekian, sama siapa dia gitu. Nah, gitu. Oh, soalnya banyak banget, guys, yang berita yang bertebaran di luar sana. Orang-orang yang bisa masuk ke dark web ini bisa membeli senjata-senjata ilegal, ya. Yes. Bahkan bisa tempat penjualan manusia, guys. Nah, nanti kita akan bahas di Asia, Malaysia lah. Malaysia. Nah, ada juga mana Ada yang beli. Monster bug isinya monster gak tuh betul apa enggak kan? Oh itu yang monsternya ini jenis apa? Umbar gitu ya. Pemakan-pemakan iya. ini apa? Terus Penis. dirawat jebol masa orangnya meninggal guys. Itu asal lazim. Apa? Ya, website apa? Tahu so, saya kan Tokopedia, kan Google. <laughs> paling paling dalam yandek, paling dalam tuh yandek guys. Aduh. Itu daya yandek itu paling mentok ya yandek, yandek pak. Nah itu apa? Rahasia. <laughs> Pemakanan. <laughs> iya, makanan hmm. lalu untuk, mungkin ini pertanyaan terakhir ya guys ya apa tuh? waduh, penasaran lo apakah ini agak frontal ya? enggak, eh, enggak apa? apa, apa? apakah kesan-pesan anda untuk pemerintah karena saat-saat ini banyak kebocoran data yang terjadi di Indonesia karena itu kan bahaya banget, masa data 2,5 miliar Ning orang itu bocor kan bentar lagi kan pemilu, takutnya nanti digunakan bah, untuk kecurangan atau lain-lainnya apakah sih yang di.. sebagai anak ini apa sih saran ini bukan kritik ya bukan hinaan, bukan bukan eh, bukan hinaan bukan fitnah tapi ini kritik dan saran, karena kritik sana itu diperbolehkan kecuali hinaan kan gak boleh untuk memerintah tentang teknologi yang di Indonesia ini kayak kurang banget itu minim gitu padahal banyak orang-orang pinter gitu, kira-kira apa sih? apa sarannya buat pemerintah? Kalau saran sih ya, jadi privasi itu emang penting banget, meskipun yang namanya teknologi itu gak ada yang aman, pasti ada celah sedikit. Nah, iya, ah iya betul, gak ada yang aman, gak ada yang aman. Meskipun tuh udah rapat, tapi ada jerapat apa celah sedikit tuh ada, celah sedikit tembus lebar ntar jadinya. Kayak portal gitu kan, bolong kan jadinya Akhirnya, nah gitulah Jadi, sarannya sih ya Seharusnya sih Dijaga lah, masa privasi orang gitu kan Apalagi kan, ya ini kata Beliau, Fajar Bentar lagi ada pemilu, apakah ini Layar dibalik layar? Atau yeah. acara dibalik acara? Atau yeah. gimana? Waduh, apakah ini Ini secret ya, Waduh, gimana? yang emang beliau oh. ya, kak polisi tolong tangkap beliau aja Aduh, ntar aku gila <laughs> engga, enggak engga Oh, yang nanti sisi Jangan Ya, lalu terus Apa salamnya tadi kan, sampai layar diberi layaran layar aja. Ya, jadi saranku Ya, orang-orang T itu gunainlah ilmunya sebaik mungkin hmm. Jangan buat bobol-bobol doang Bobol-bobol doang juga banyak yang bisa tapi masa ilmu kita pelajarin hanya untuk berbuat jahat gitu kan? Hmm. Belajar ilmu bukannya tambah benar malah tambah salah tuh kan gimana ya? Dipertanyakan gitu kan taruh di akhir. Oke okay. oke okay, terakhir terakhir nih salam salam kira-kira bintang -kira kita mau memberi salam kesiapan nih kira-kira. Untuk sahabat di rumah ini biar saya ngetek di Instagram saya untuk salam kesiapan kira-kira mau salam kesiapan. duh kalau aku sih Pertama salam ke ya, orang tua gitu ya sama nah. keluarga Alhamdulillah masih ingat, Alhamdulillah <laughs> Orang tua guys Terus aku berterima kasih banget nih uh -huh. Sama ya Ustadz sama Ustadzaku yang udah ngajarin Tentang berbagai banyak hal logika-logika Dasar-dasar, ya kayak gini-gini nih gara-gara Beliau, mereka-mereka hmm. yang sangat hebat Dalam mengajar hmm. murid-muridnya Oke okay, guys, udah hampir setengah jam kita menjalankan mediasi, bukan mediasi, ini podcast mediasi, udah kayak apa aja nah, udah menjalankan podcast ini oke, semoga ini bermanfaat dan menjadi panutan orang-orang teknologi informatika di luar sana, untuk lebih maju, berdedikasi dan otodidak, tidak hanya dalam skill perkuliahan, tetapi untuk memajukan negara dan bangsa kita yang tercinta ini oke, bagus nah, Betul kan? karena kita minim banget nih tentang teknologi-teknologi yang selama ini kita jalankan kita asal maki aja udah oh, 5G lumayan oh, kalau bisa 6G 6G kita minta-minta doang nah, tapi nggak bisa mintain <laughs> itu kan bisa aja mintain 5G tering, tering, orang orang teringet orang-orang orang kediri yang mintain waduh <laughs> Kok bisa itu padahal gak tahu guys, susahnya menjadi orang teknologi informatika itu susah banget guys kira-kira tuh orang hukum doang ya yang susah tuh. ya susah-susah ngomong orang hukum itu ya, <laughs> Habisnya susah, guys. Walaupun K3, pun yang cuma semen-semen tuh. Eh, ngapain boleh gitu boleh. Dong. kita di juga bekerja keras. Enggak, K3 ini kotak ini loh, kotak Apa? Kotak perlatan kesehatan obat obat Oh, itu B3 kan. Oke, saya. Aduh. Ya, nah, ya. guys, jangan lupa subscribe channel saya. Dan saya akan besok mengundang, nah mungkin minggu depan saya balik ke perkuliahan saya dan saya akan mengundang seseorang ya, ya kita ini kita juga apa? Jujur <laughs> sih kita satu unit. Satu unit. <laughs> Saya akan mengundang seseorang dari orang PAI. Tapi kita bukan bahas tentang agama islam guys. Waduh, apaan doh? bahas dong? politik dan kata-katanya wow, Indonesia guys. Keren sih keren ini. Sih. Keren sih. Doa ditunggu ya. Ditunggu. Tapi habis kita potkes langsung masuk penjara semua do doanya. Aduh, <laughs> guys <laughs> jangan lupa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh.